Selamat pagi, kita ke Kutai Lama. Baik guys Kita melihat peta dulu guys Untuk perjalanannya Dari Tenggarong Menuju Kutai Lama Kita lihat lagi Cukup jauh perjalanannya nih guys kita jump lagi lebih dekat dari Tenggarong dari Kraton lewat alur sungai terus menuju Kutai Lama nah jadi kapal naganya di Kutai Lama nanti perjalanan kurang lebih 2 jam atau tiga jam paling cepat untuk sampai ke Kutai lama Di sini di Ulur Naga <SILENGAL> guys inilah antusias para panji-panji keraton mereka berbondong-bondong mengangkat naga replika ke kapal untuk dibawa ke butai lama kita tunggu dulu di sini kedatangan dari kapal naganya dan katanya sebentar lagi datang